Siapakah? Pi. Hello, Mai. <laughs> eh, kan ko? Eh, dayang ketiga ni untuk pati ketiga, tuanku. angku. Ya, itulah dia. Tak cantik ke Datuk Laksmana? Eh? <laughs> cantik, tuan dia. Macam mengkudu masak. <laughs>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 Cuy, bagaimana kabar korang semua hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya selalu mengatakan jangan lupa cuci tangan dan jaga SOP pastinya cuy. Oke di sini kita akan melanjutkan lagi part kedua dari film yang selalu kurang tunggu tunggu cuy. Selalu kurang tunggu tunggu. Saya ngupload video beda pasti komentarnya video ini lagi. Saya upload beberapa bulan yang lalu Masih ada yang komentar Tolong reaksi ini Di part pertama saya nggak membaca komentar kurang cuy Sekali lagi saya mengatakan saya nggak membaca komentar kurang Dikarenakan saya tak mau spoiler ya Kurang spoiler cuy Karena kalau kurang spoiler saya tengok video ini itu biasa biasa aja gitu ya Jadi saya ingin bener-bener real gitu ya Saya yang mengetahui sendiri film ini Bukan memberi memberitahu gitu ya Nanti setelah film ini sudah saya tengok seluruhnya dan saya tak paham Aku orang baru kasih tahu. Nah itu baru kerjasama yang baik gitu ya Oke cuy tambah berlama-lama lagi cuy karena kita takutnya durasinya terlalu panjang Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Mereka bersembunyi di bukit-bukit buka Oke okay, cuy, di sini saya mereaksi uh, menggunakan channel Nostalgia warna lagi cuy. Karena setelah saya cari tahu ya di part pertama itu yang dipotong ya, kebanyakan dipotong di channel yang sebelah, yang satunya lagi uh, lebih ke lagunya cuy. Saya nggak tahu cuy, kenapa lagu-lagu dari Piramli itu semuanya copyright. Yang ambil hak ciptanya itu siapa gitu ya Atau memang sudah diserahkan gitu ya Bagus kalau yang uh, yang diserahkan itu ke anak-anaknya Tapi kalau orang lain yang nggak ada hak sama sekali Wah itu sayang banget ya Oke okay. Saya di Nostalgia Warna C ya Oke tiga dua Yang mengherankan Datuk <laughs> Mengapa Datuk-Datuk semua ini pakai topi payah hmm. Paya. Di masa Menteri Fasola memberontak membakar rumah-rumah dia rangkap yang jadi tukang pemadam api oh <laughs> tak ada seorang pun yang tahu di mana fasola bersembunyi jangan Datuk gua okay. berpaham cik, ya boleh tahu di mana fasola berada. Fasola. Hmm. apa yang kau nampak ini kalian sudah di sini ceh. Ini lagi nih, laga nya. Lima, bertiga, bertiga, boleh menewaskan Pasola. Oke okay, kita okay, di sini ya. <laughs> Terjatuh dia. Dia kebab. Buang air. <laughs> Telah melepas. <laughs> melepas. Kalau <laughs> laksmana bertiga, boleh menewaskan Pasola dan mengembalikan Putri Beta. Beta akan kawinkan putri Beta dengan salah seorang laksmana yang bertiga. Wah, wow, ini. Ampun, alamak. Kalau kalau kawin mereka aktif banget. Ini eh masalahnya, mereka bertiga rebutan ji. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke tempat persembunyian fasola. Zam zam Allah kazam. Itu tuanku beta percaya yang mereka akan berjaya. 100% tuanku. Mosh. <laughs> Keresak. cepat banget saya kayak melihat ini kayak benar-benar ini sih Memang film warna gitu ya, bukan hitam putih pada masa itu. Hai, semuanya cepat ke? Aku nak tengok berapa jauh lagi tempat sembilan pasola. Bongok. <laughs> bongok. Dah sampai pun bongok. <laughs> aku pula yang kena bongok. <laughs> Wih <laughs> pengawalnya cuy Wih banyak ya, cuy. Pengawalnya melamun semua pengawalnya cuy Wah ini yang aktif oh, yeah. <laughs> Berarti jatah masing-masing dua, dua pengawalnya Waduh, oh dipancing. Uh, oh. pas banget. Benar <laughs> banget ya perang di sini Lempari batu. Ini padahal penakut cut loce ini ini. Aku <laughs> baru gua bilang. Iya, iya. Dia harus lawan mau tidak mau. Oke. Okay. Okay, ternyata alatnya berfungsi. Gimana <laughs> jogi jogetan <laughs> akan dikabulkan ya selama masih baik ya <laughs> ini <t> <laughs> <laughs> itu tetap aja juket Semua <laughs> uh, masih ada enam lagi Baru aja berehat <laughs> Banyak ternyata ya. re tutup <laughs> <laughs> semua. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Setakat disuruh dansa Fasola <guluhu> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> ya wait, wait. Apa? Sebagai Fasolanya siapa ya ada Oh ini perempuan yang diculik itu ya. Kurang vitamin C. <laughs> Kurang vitamin C adada aja. Boleh baik. Boleh baik, bos. Orang masuk. Ini studio ya Kelihatan dari ini batu-batunya ini Cuy Guanya ini Ini <laughs> nah, padahal ngerang ngezing kuat banget Cuy ya. Masih kuat, masih aktif gitu ya saya lupa juga, pirangnya meninggal karena sakit apa ya? <laughs> Aduh, tompel, tompel. Bergaduh, bergaduh pun lucu gitu ya. Tiup lagi, suruh dancing. Oh, ini hey, dia. Siapa kau, mah? Ma? Nah, ini bapak kiri laki mak kau. Nunggu Bapak tiri laki manggap Sedangkan bah kabar tak hanyut Ini kan pula kemarau panjang Oh ini Ini yang jadi penjahat itu lagi cuy Yang selalu memang main di film Piramli ya. Tapi dia nampak muda di sini. Namun kilat sabung menyabung Petir guntur menggegar langit Halal lintar membelah bumi Belum tentu hujan mau turun Hamba tak pandai berkata panjang Hanya Intan memotong kaca Balas-balas pantun balas. Menaga baik-baik Kilatmu ku sangka Intan Rupanya pasir di tepi jalan Oh kau bilang aku pasir di tepi yeah. jalan ya Kau jagung, kau babi. Aku tiup nanti. Kalau dia pasir di tepi jalan, ini dia batu karang di tengah lautan. Iyalah punya batu karang. Kalau kail panjang. Batu Lautan dalam jangan diduga. Kalau ku takut dilebur pasang, takkan berumah di tempat pantai. Malas-malas pantun well ya. Yeah? Jika ada demikian, bertemulah buku dengan ruas. Silakan. Oh, duel, duel, duel, duel. Guys, <laughs> <Duel. laughs> kena, kena ya. gajah berkaki empat kadangkala hmm. tersandung jatuh terlipat iya iya iya ini ini sih ini? anggar hai, hai, dari belakang aku <laughs> main anggar udah gingsah tunki are merah ke dinding ni luar di Pakistan tu Bangladesh sekarang bahasa pada gocek apa gambar Hindustan tu ada di pikiran gurun Ali sebagai bahasa Hindustan gitu ni berapa lama dia nak habis lawan pedanglah hah alah dia tak apa dia aku pun lapar lah gunakan segala kebolehannya yeah. astagia kesempatan melakukan <laughs> <Tengokan. tongan> cuma dua piring hmm. nasi saja ya, tangan pun tak ada <h> <tongan> <tongan> eh, apa yang aku buat tu? No? kuci tangan tengok oh, <tongan> air minum tak ada kalau tercekik tak akan mampus Oh lah adalah <laughs> cukup <fixer nak> <laughs> hey. <laughs> kau tengok Ikan Apollo yang kau <laughs> hmm. <laughs> Ikan, Ikan apalagi apa lagi Ikan Ya <laughs> Allah berladang tidak ada hamba yang bisa <laughs> Uh, kebal ceritanya ya? <tuk> Mana bisa tembus kalau kayak gitu? <tuk> itu punya <tukmani> <tukhall ended> <tukondo investigation> Abang Tolonglah tunjukkan macam mana nak guna yang kebal tu. Carilah runcing dan tikamlah di Okey, runcing ya. minta runcing. Aku Wahai bangsi hikmat, uh, bulur anjing jatuh. Abis nasinya, Oh itu yang bulur anjing. Nah, sampai boleh. <laughs> Gemong itu ya kalau orang kebal. Biasanya kalau setahu saya beras gitu ya, disiram apa? Oh, Dilempar beras gitu. Ya. Nah. <laughs> hmm takut dan itu Cuman kaki go. Apa ada daun benda satulah. Oh, Kok mati cuman kaki doang? Oh, oh. <laughs> 60 lagi, asalnya tom film, asalnya di surat lagi, sander Tidak ada yang dinasa Tumpel ni yang enak Wahai bangsi hikmat tong tiba-tiba agresif Wahai bang semua punya kisah kisah dan, kisah dan itu adalah aku. <tongan> <tongan> <tongan> tunggu dulu <rango> gua sakit banget <tongan> Hai ku seperti ini juga non dari tempat tak jadi butuh sembuh kalau <laughs> penyakit sembuh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 Perumbuannya sih. Lak mana do re mi, datang kemari untuk memperhambakan. Dah <laughs> <tuh> tua dah. Kemana? Uh, kemana perginya Minjapasola? Almal kepun, dah mampus tengku. Oh. Ini baru pertama kali lihat cik. Atau memang ada filmnya yang saya enggak nyadar gitu atau memang dia sudah bertambah usia. Tapi di sini kayak beda gitu. Belum pernah tengok saya je. Datulah kesemana. Tolonglah bawa balik beta kena kira beta. Kerana terlalu rindu pada ayah bonda. Wahai dato, dato antara kedua yang tercinta, dato apa fikiran dato? Jikalau kita bawa tengku Putri pulang bersama-sama kita pada malam ini juga, dato oleh karena hari pun telah larut malam, duka cita diberitakan transport kita tidak ada lampu. Ya, dato sedangkan compound saja sepuluh tidak <tuk> ada lampu dunia, kurang-kurang ya? Penat aku. putri. Patik rasa besok sajalah kita pulang. Oh berarti titik bisa naik. Sudah malam. Nek, ini Tenggu malam ya. Berihatlah dulu. Karena nggak ada lampu. Terima kasih. <laughs> susah nih mereka berributan ini bertiga sih nggak ada musuh tapi yang jadi musuh sekarang teman ya hey. harus sini, baik -baik. bersaing ya harus bersaing Keteraan mereka bertiga mesti jaga disiplin tata tertib kebudayaan tidak dibenar siapapun masuk ke bilik tengku putri kalau siapa masuk ketangan kan hidup <laughs> Eh. <tuk> <tuk> <tuk> jaga. Jaga. <tuk> jaga. nyamuk jadi apa ke orang masuk curi Jaga. nyamuk jadi keput banget, <laughs> <laughs> <Hey>. <laughs> pulut, pulut. <laughs> Mengambil kesempatan, Doni. <tuh> <tuh> seksi banget, Tuan Putrinya nih. Selamat malam, Tengku Putri. Selamat malam, Datu. Baik sakit. Eh, beta tak sakit pun. <laughs> Tadinya Tengku Putri tebuju macam mayat. Oh, itu pasal Beta takut pada Jason King. Uh, uh, <laughs> ya Jason King, mukanya tebengis. Uh, kalau uh, melihat muka Fatih, uh, Tuan Putri. Memandang ke Tuan Hamba, hati Beta gembira. Asyik. <laughs> uh <-huh. laughs> Patik tak sangka, ia muka patik di handsome. Baru sekali menebas lawan, oh, kaki terluka tertikam duri. Baru sekali... Tuan <tikana> Menteri ku katal Hatiku gatal. Nak berbini. Beta faham. Hal ini, Beta akan sampaikan pada anda sesampainya di negara pasir dua Terima kasih itu kau putih. Eh. Selamat malam. Selamat malam. Kena, Kenapa ada tuh? Lengket kada mak deng dia. Good night my love. Good night. Udah jadi my love aja gitu. <laughs> Oke cuy, kita break dulu Ini Oke, okay, udah siap lagi 3, 2, 1 Oke, ini ya ceritanya hampir-hampir sama. <coughs> uh, ya, ini apa? Pendekar Bujang Lapuk gitu ya? Mereka bersaing dengan satu wanita Wih, <laughs> posisinya berdiri ini. Bulan mengambang, bawa cahaya tang bersinar gemerlapan tetapi semua tanah nampak kecuali kita di dalam gua Oh datuk ini bepantunnya sastra sastra tapi kurang sebaris lagi apa lagi semungnya Itulah sekarang saya fikir sekarang tadi dah bagus disusun lupa pula Aku akan terus terang aja Bagi cium sekali, pak. Tak boleh. Hmm. Tak boleh. Tak boleh. Sikir pun tak boleh. Tak boleh. Apalah ya musikir pun tak boleh. Haram. Haram. Haram. Sial, pengasasra. Sabarlah datuk. Ni sabar loh nih. Tunggu sa sampai kita balik ke negeri betul. Kalau balik boleh? Hah. Kalau balik dua kali pun boleh. Mana? Uh oh, enak banget <laughs> tak sangka sastra betul ah <laughs> kalau boleh boleh boleh aduh ini perempuan betul-betul ya kasih harapan aja gitu ya. Tapi dia perempuan kayak nggak terlalu... Gimana gitu ya. Dalam berakting gitu. Dalam berlakon. <tuh> Pilih Andre. Oh, oh, oh, oh, oh. <tuh> eh. Mie, ya. dia ngemi ya. <laughs> itu benda apa sih namanya kayak sabit eh iya kayak sabit ya kalau di Indonesia itu senjatanya ini enggak tahu kalau di Malaysia senjata itu namanya apa gitu celurit eh celurit beda ya ini posisi duduk tadi baring wahai tentu paham maksud anda bukan banyak tentu tahu Sebab hati Beta dah mulai meluat. Meluat. Meluat. Dengan Pati? Bukan. Dan mereka berdua. Oh, mereka berdua pergi jahannam. Boleh get lost. Patik. Jangan, Datuk. Beta cinta. Sayang. Cinta. Sayang. Cinta. Ya. Sayang. Hai, cinta. Ya. Sayang. Ini siapa namanya Perni ini berani ya? Siapa? Mukanya Muka kayak ini Kadir gini. Korang, oh, koreng do yang pernah nonton belum do Dono do do Kadir, dia milik Kadir ya. Oh, cinta cuma gara, -gara cinta sayang. <tuh>. Kesal cinta dah bermula, ini pasti baru percaya. Tengku cinta pada tadi ini la la la ini la la salah selesai Datang lagi Kamu belum? Tengku Puteri. Tunggu apa ada itu? Ada sabun. Sabun? Ya. Yeah. Nak buat apa tengah tengah malam sabun? Eh. Eh. Eh. Nak cuci baju. Baju saya ni berbau. Oh, Ira, Ira dan Sabirullah. Sabun. <laughs> di mandi. Sabun. Oh sabun. Di mandi. Sabun, oh sabun, aduh, pikiran kemana-mana itu kalau mengatakan sabun, sabun, sabun, dibilik mandi sabun, sabun, di mandi mandi sabun, sabun, di bilik mandi sabun, sabun, sabun, mandi, sabun, sabun, sabun, sabun, sabun, sabun. banget sabun, <laughs> Apa sabun? Itu. Mundo Silakan tengok putri. Terima kasih. Eh oh, eh seksi banget gitu ya. Enggak ada yang baju yang agak-agak. Apa ya? Kayak agak panjang gitu ya. Tumpen banget ya. Film piram yang satu Agung. ini seksi banget, karena mungkin ini cuy ya, mengikuti zaman, gitu ya, betul-betul zaman <laughs> asal pegang aja. <laughs> Hampar. Wahai tikar pandan terbang Bawalah kami pulang ke negara pasir dua putih Supaya lekas aku boleh kahwin dengan Tengku Putri. Zam zam <laughs> hmm? Eh Mereka kau berdua, berdua. ni tengok boleh cepatkah Nak cepat balik ya Supaya cepat kahwin yeah. Banyak bijak banyak cantik Kita melepas Kalau tidak kena dengan tikar terbang aku Takkanlah boleh kita selamatkan tungku putri. Tika konon Habis ini Kalau tidak kena teropong ni Macam mana kita nak tahu lokasi Tuan putri kena kidnap Ya ya ya ya Oh, Teropong konon Kalau tak dengan nebang sini Mana boleh askapah saluas rendah Mana boleh Tuan Menteri baik daripada sakit Ya, ya, ya Sudahlah Datuk Jangan bertengkar Saya akan kahwin dengan Datuk Tiga-tiga sekali Hmm Eh tunggu tunggu tunggu Mana ada dalam buku yang perempuan boleh kahwin sampai tiga sekali Kalau lelaki boleh kahwin tiga Kenapa perempuan tak boleh Possible Nampaknya kita bertiga ni bermadu sahaja Kalau ia pun sabarlah Kasah Wajib tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir dua buti supaya kami lekas kawin. Kami ya, udah, udah aku. Zam, zam, Allah kezam. Aku, aku dah uh, Kalau tengku putri takut, biar patik Peluk tengku putri kuat kuat enakan, enakan yang di depan ini. Itu pun mereka dah sampai ah. Ah. Nampaknya kita sudah sampai Lepas, oh, Kelihatan banget Lending dari bawah time. Kelihatan ni, kelihatan banget dari atas, okay. dari bawah Anak dia ah. oh. Bunda Anak Bunda Bunda Sukalah anak dia pula selamat Lakshmana Doraimi itulah yang menolong anak anda. Terima kasih, Dato' Lakshmana bertiga. Oh, anak anda. Ayah anda. Oh, syukurlah anak anda telah selamat. Apa yang telah terjadi di negeri kita ini? Menteri Pasolalah ampunnya Angkara. Tuanku, ku. Tepidik. Ini leci punya kerja, tuan. Apa pula leci dah tu? Lecih. Dulu tuanku telah berjanji. Kalau laksumana bertiga tu dapat membebaskan puteri tuanku puncak maligai, tuanku akan beri kepada salah seorang laksumana perkasa itu, bukan? Salah yeah. salah satu lagi. <laughs> Tapi, macam mana nak diadakan perkawinan? Negeri kita masih kucak-kacil. <coughs> sapan sapa. Ya. Yeah. Ya. Apa fikiran Datuk? Uh, begini, tuanku. Begini. Biar putri tuanku, putri puncak Mahligai, dibawa balik ke negeri Pasir Berdengu. Di sana nanti dapat langsungkan perkahwinan. Hmm. <SILENCIO> Datuk, tuanku. Ini tiga lawan satu. Tiga lawan satu. Tuan. Putri tuanku kan gebicia. Dia kelentong sana, dia kelentong sini, semua boleh lepas. Betul, betul, betul. betul. Ibaran tarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Ya, khususnya. Uh... Khususnya apa itu cik? Pas. Ampun Tuanku, sekarang sampailah masanya. Patik hendak menyusun semula petat negeri kita ini. Itu pun pas. pas. Datuk-datuk yang setia, pergi ke Bukit Bukau dan Kahutan ke Belantara. Kerahkan hamba rakyat semua keluar. Kita akan bentuk negeri baru. Baik datuk. Baik, datuk. Selamat tinggal anda. kalau makin gua bon. Gua pesan-pesan yang di pesankan sama <laughs> Anaknya tadi apa ya? Untuk mereka bertiga ini. <laughs> White tiger pandan terbang. Bawalah kami pulang ke pasir berdengung. Zamzam Al-Qazam. look gitu Sampai pun di pasir berdengung. Lepaskan, terkunci. Landing time. Kalau <laughs> landing kayak gitu ya. Uh, Tunggu putri. Uh, sekarang kita sudah sampai. Uh, Re, Mi, gulungkan. Silakan, gulungkan, gulungkan. <laughs> Selaka punya tu. Mentang-mentang ada Tuan putri, di pun dia tak boleh lagi. Sekali berkoyak-koyak, hancur, mampus padan muka. Jangan. Susah kita juga nanti. Eh, kau ter sangkat hati ke? Boleh tidak. Macam nak meletup bisau dalamnya. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Selamat pulang datuk Laksmana. Selamat pulang. Apa ceritanya? Ampun tuanku, Menteri Vasola dan rakan-rakannya telah tewas di tangan Pati, tuanku. Di <coughs> hmm, tangan Pati bertiga tuan tuan. Usah pas, datuk Laksmana, pas. Aduh. lain cerita lagi. Datuk Laksmana, eh huh? uh, yang ini siapa? Eh, uh, yang ini tunang pati itu, tunang pati yang sebenarnya tuanku. Tunang pati tuanku. Bagaimana tiga orang laki-laki mahu -laki bertunang umpun. dengan seorang perempuan? Pakai shift ke datuk? Bagi siapa? Harap diampun tuanku. -tuan. Uh, Baginda Sultan Pasir Dua Butir telah berjanji, sesiapa yang dapat membunuh Menteri Fasola, hmm. tuanku -tuan akan menikahkan putrinya kepada orang itu. Oh, jadi tuan putri ini putri kepada Baginda Sultan Pasir Dua Butir? Harap diampun tuanku. -tuan. Eh, uh, tuanku -tuan, uh, sebenarnya. Patiklah yang membunuh Menteri Fasola yang kianat itu dengan buluh runcing di tapak kakinya, tuanku. Uh, tak benar, tuanku. Yang sebenarnya uh, teropong Ajaib Patik inilah yang mendapat tahu bahawasanya kematian Fasola itu dengan buluh runcing, yeah, tuanku. tiganya <laughs> sebenarnya, sebenarnya. tuanku. Sebenarnya patik ada yang menyiuk bangsi Ajaib ini, uh, buluh runcing satu, baru buluh runcing datang, tuanku. Woong donggu. Ini dua orang ni asyik menyakik ya, Sabar, sabar Datuk Laksmana. Biar beta selesaikan perkara yang rumit ini. Ya, ya, Kalaulah Laksmana hang tua, boleh mempersembahkan tun tija. Tunt untuk berbakti kepada sultannya. <coughs> Mengapa tidak Datuk Laksmana Doremi? Itulah yang semoleh-molehnya tuanku. Hmm? angin keluar asap. Konon aku lahir. Uh uh. Padan muka. Datuk-datuk sekalian. Raja yang dapat Pabila genap bilangan purnama akan beta tabalkan putri ini menjadi permaisuri beta. Lawa bagaimanapun beta tidak akan mengecewakan Laksmana bertiga di dalam istana Beta, ada tiga orang dayang yang cukup cantik, cukup masa, cukup beranum. hanya tunggu hari kugurnya saja. di atas jasa-jasa baik Laksmana bertiga akan Beta kurniakan. terima kasih. kasih datu menteri, Panku. perintah tiga dayang kesayangan Beta mengadap. julur perintah, perintah. Istana masuk mengadap Siapakah Pi Hello Mai. Sekan ku dayang ketiga ni untuk parti uh, bertiga tu angku. Ya, itulah dia. Tak cantik ke Datuk Laksmana? <laughs> cantik tuan dia. Macam mengkudu masak ambo. <laughs> Menggung, mas Dayang-dayang bertiga, silap Ampun, suanku Dayang-dayang, nampakkah tiga orang laksmana itu? Nampak, suanku Itulah bakal suami dayang-dayang bertiga Suami-mu, suanku Terima <laughs> Lihat lihat. Nih, terbang bawalah kami terbang ke mana-mana. Zamzam Allah kazam. Sudah tidak takut mereka langsung berdiri bukan duduk lagi. dia yeah, itulah tadi part kedua dari film Piramli yang berjudul Laks apa Laksamanadoremi, cuy ya. Saya kayak merasa ini, cuy ya, pas di endingnya tadi itu, uh, saya kayak merasa sedih aja gitu ya. Saya teringat kembali bahwa ini adalah film terakhir dari Piramli, cuy ya. Wah, gila sih, ya. Padahal di part kedua ini, cuy nampak banget komedinya, cuy sumpah gue. Asli asli banget ya. Di, di part kedua ini benar-benar komedinya itu baru muncul gitu ya. E, apa ya kayak chemistry mereka bertiga ini da, kembali lagi gitu ya semenjak kita melihat e, Doremi yang nasib Doremi ya kok kekompakan mereka bertiga sekarang muncul di part kedua ini, cuy. Aduh padahal pasti piramis semenjak membuat film ini itu pasti e, mempunyai planning untuk membuat sambungannya lagi, cuy. Karena kalau kita lihat dari nama ya Doremi Fasola Dengan Sido, mungkin ada penjahat yang namanya Sido lagi Tapi Ini yang terakhir gitu Ini film Piramli yang terakhir gitu ya Aduh, Coba aja ya Saya dikasih rezeki ya Dan saya bisa mengumpulkan Orang-orang yang Macam nih dan saya jadi Piramlinya Dan membuat sambungan film ini tuh mungkin satu kebanggaan tersendiri buat saya cuy ya intinya semua sudah terjadi cuy intinya semua itu sudah terjadi jadi koran bisa menitipkan sedikit waktu untuk apa namanya mendoakan beliau cuy ya mendoakan beliau bertiga ini cuy mereka ini sudah cukup Cukup-cukup sangat cukup untuk menghibur kita ya, oh, ya Walaupun saya belum melihat uh, geografi mereka cuy ya Mulai dari geografi dari tompel Ya masa hidupnya gimana Atau mulai dia lahir bagaimana Sampai sekarang Atau dia sampai meninggal gimana Piramli pun juga sama Kenangan-kenangan masa hidup mereka cuy Yang di dunia nyata gitu sih ya Dan apalagi cuy ya. Aduh Kayak gimana ya, tadi di ending itu kayak merasa sedih aja gitu ya Mungkin ya Channel ini juga peminat Paling terbanyak itu dari film-film Piramli coy. ya Itu udah pasti banget Pasti dari film Piramli apalagi yang bergenre komedi seperti ini sih Oke dan masih ada beberapa lagi film Piramli yang belum kita react coy. Tapi saya usahakan ya react satu persatu lagi Tapi dengan satu syarat videonya yang harus ada di Youtube kalau ada di telegram atau di facebook Mungkin nggak cuy ya Karena beda algoritmanya sih, Algoritmanya Terkadang kita bisa tengok di uh, telegram atau di uh, Apa namanya Facebook tapi nggak bisa dipublikasikan di youtube Karena masing-masing platform itu punya uh, Algoritma masing-masing gitu ya uh, Punya apa sih istilahnya sih? Copyright gitu ya Mempunyai peraturan masing-masing Punya aturan masing-masing cuy Oke okay, dan mungkin itu aja cuy Terima kasih banyak yang sudah Join di channel NDTG ini cuy Dan berkat komentar kurang juga Saya bisa bersemangat membuat video ini Dan ya Mungkin saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy, thank you next Thank you next dan thank you next Bye